Los Pino. Hari ini kita akan bermain labirin Pocong Makanya yang belum subscribe, pake guys ya. Finish. Mantap. Keh berhasil. Makanya subscribe. Satu menit selesai. Iya. Makanya subscribe.